Sebenarnya kita kemarin uh, ingin agak lebih uh, menireksi pesotanya, tapi banyak. karena antusiasme Banyak penyelunduk <laughs> oh, <laughs> Banyak, -banyak kita tahu yang akan banyak penyelunduk, gitu. ya sudah kita buka uh. saja gitu. Kita buka saja dan Mbak Din juga malah berharap itu banyak banyaknya Kemarin kan bilang kira-kira ya kalau 30 teman-teman datang dan menanggapi pertanyaan itu, aku masih siap tidak, tiga 30 kira-kira, kuotanya berapa? Uh, teman-teman kemarin kan sudah di, ya, dikirimkan arsipnya yang kemarin di, di, itu arsip, itu arsip yang dikurasi oleh Bapak. Sebenarnya ada ratusan atau ribuan ribuan ya, ada ribuan nasib yang dikumpulkan sama Mbak Ney, terkait dengan arsip e, sejarah merawat atau dalam istilahnya Mbak Nek ya Garmes sejarah ini, di Indonesia dan dikurasi untuk acara box ini ada sebanyak 10 arsip yang dikatakan dalam lima tema tema pertama adalah rumah tangga yang kedua adalah eh, mengatur, mengolah, merawat, dan bekerja gitu. sebelum kita mulai diskusinya aku mau minta ini dulu, lisis untuk memberi pengantar workshop sini Uh, supaya temen-temen tahu konteksnya <tuh> kenapa loh sopi <workshop> ini muncul kok gue balik sih silahkan email email kemudian menjelaskan e, penelitian yang sedang dilakukan nah, kita di VA itu sebenarnya nggak punya program yang semacam residensi itu belum belum diprogramkan pada saat tapi temanya kok menarik banget terus kita merasa ini perlu kita apa ya kita jadikan teman ngobrol dan teman belajar. Kita waktu itu sok tahu gitu ya. Kita yakin ini bisa banget jadi kita jadikan kita teman ngobrol dan refleksi terutama karena pekerjaan IPAA yang utamanya adalah pengasihan yang kemudian kita kaitkan, akan kaitkan bahwa ternyata dasar dari kesejahteraan itu memang urusannya tidak jauh dari rawat merawat dan belakangan juga obrolan tentang perawatan, rawat kerja-kerja non kerja, kerja reproduktif ya mungkin itu sedang menghangat di beberapa tempat beberapa komunitas banyak pembicaraan itu di sekitar itu. mungkin latar belakangnya karena ee, oleh kerja kita yang semakin, apa, semakin hustling gitu, semakin, kita yang semakin dituntut untuk serba cepat, untuk serba produktif, untuk serba um, berguna karena secara ekonomi produktif gitu. Kemudian muncullah bahwa kerja kerja perawatan yang selama ini diberantikan gitu, gitu. Mungkin tidak produktif, tidak selalu menghasilkan uang, karena mungkin banyak di rumah, itu kemudian memperolehkan gitu. Banyak di jalan sebagai sesuatu yang Ini penting Bagaimana ini pentingnya baga, Bagaimana kemudian Yang sedang dikulimbali ini Ternyata bisa membantu kita Yang di itu menurai Semacam apa ya Kegelisahan Karena ternyata Kerja pengasifan yang didasari perawatan Itu ya banyak suka dukanya Kadang kalau kita Suka duka aja ya wajar Tapi kalau suka dukanya di, diiringi dengan kegalauan Itu ya kadang bermasalah gitu Maksudnya gini, kalau lagi seneng ngerjain pengasitan kita merasa, wah bagus nih Semangat gitu, tapi kalau kita lagi merasa nggak semangat, itu kita jadi sendiri Jadi ada perasaan yang menyertai dukanya Nah itu kayaknya kan berarti ada sesuatu di seluruhnya Suka duka dalam kerja sehari-hari kita. Nah, dalam perjalanan kita sejak bulan-bulan Mbak Di, September itu Mbak Ndi ke sini, kemudian ngobrol dengan nombor dengan IFA, um, menjelajah IFA dan seluruh modal kerjaannya yang tentu saja banyak minus dan eh, mungkin agak basmati. Kemudian ngobrol-ngobrol dari situ Mbak Ndi, Sangat tidak pelit untuk share Kita senang dan merasa bersyukur dan beruntung menjadi bagian yang Walaupun tidak besar, tapi menjadi bagian dari perjalanan panjang ini Untuk uh, ngulik sesuatu yang penting di negeri kita ini Walaupun ini sering kita, walaupun kembali sering melombor marah-marah Mbak Dih, itu marah malahnya sayang, gitu. ya kita senang banget. Kak Gus juga menemani dan di sini uh, kita ingin membagi keseluruhan yang selama ini kita tidak mbak dalam hal ini temuan-temuan dan bahkan temuan -temuan, temuan -temuan itu kita bagikan di sini. Itu si kak apa uh, Terima kasih banyak, teman-teman senang bisa belajar. Oke, okay, terima kasih Budi Sis, teman-teman, Budi Sis, bapak. Oh. Karena... Ya, dukungan untuk masyarakat ini. Ke, kemudian, selanjutnya aku kasih kesempatan dulu, Mbak D, ya. Untuk kasih konteks juga. Kenapa, mungkin, ini untuk ini, terus uh, perjalannya secara apa-apa, misalnya, Mbak gitu ya. Silakan Mbak. Terima kasih, teman-teman terima kasih buat kisah dan karena kan tidak sering siapa siapa terus apa teman orang tapi bisa diberi ruang karena kecil penelitian itu sangat sepi, gitu. di ter timur yang Hai uh, narasi-narasi yang misoginis, uh, yang coba menikmati bagaimana perubahan, perubahan harus berlaku, itu muncul. Namun di yang sama, juga ada narasi-narasi sentimental tentang cinta dengan keluarga, bagaimana seharusnya. di abad awal abad 20, itu mencoba menerjemahkan dan menuangkan asumsi pengalaman, pengalaman, perasaan dan mimpi cita-cita mereka juga tentang kehidupan sendiri. Jadi alih-alih kemudian biasanya tuh kalau baca sejarah gender, ya, sejarah domestik itu tuh selalu berkaitan langsung terlinde. Jadi oh domestik tuh keluarga itu selalu jadi ruangnya, yang diokupasi oleh orang karena mungkin, ya kalau boleh bilang alasannya orang itu beneran fuck up gitu, atau fuck up, mungkin tidak ada yang mikir itu. jadi, nah mungkin ya sih sebenarnya karena kemudian mengunjungi ruang-ruang domestik itu tidak langsung berkonklusi bahwa oh itu tuh ideologi itu tuh kayak apa ya merangkak dengan sangat perlahan dan sangat pelan-pelan gitu kemudian dan kemudian lidara uh, mencapai arah itu dan dibilangkan untuk kembali uh, meng mengatur dan menilai gitu. sudah terutama di dari pertimbangan, dari pertanyaan stereografis itu kemudian, oh ya, kalau itu periodenya sebelum dan untuk di terima di itu masih ya? 6, 6, 7, dan tahun 70, ada uh, rencana baru baru itu ada transisi yang cukup uh, nah, uh, oh, bener -bener. <laughs> uh, mungkin satu lagi uh, yang buat ngasih konteks tentang pertanyaan pemilihan itu juga itu pertanyaan itu dulu karena kalau uh, SDG nggak bisa rumah Kayaknya semua juga ya, mulai sejarah gagasan, beratual gitu Tapi bukan biografi Bukan memiliki nilai-nilai studi belajar Kayak Daniel Syahir Kita kan cengelihak belajar bersama Atau politik, partai politik Tapi justru dari para eh Dan elit itu elit yang apa ya adalah mereka bisa baca dan menulis, ya gitu karena kan literasi kan masih sangat kecil ya di awal abad 20 eh, yang bisa baca dan menulis muncul, tapi sebenarnya sirkulasi printing itu majalah itu lumayan karena sebenarnya di masyarakat itu ada yang membacakan majalah atau membacakan wajah. atau di sekolah-sekolah itu digunakan. nah jadi eh, sebenarnya nanti Nah, kita juga karting membaca arsip ini bukan uh, kayak biar cuma performatif kalau saya performative, tapi karena kita coba melihat bahwa ketika teks itu disuarakan itu uh, kita coba melihat proses belajar yang tidak memisahkan antara yang taksir dengan oral uh, dan kayaknya saya juga kalau membahas tulisan-tulisan pembaca umum yang itu yang namanya hmm, kode atau identifikasinya cuma Atau, aku punya masalah keluarga nih, gimana sih? Coba kasih saranku Jadi kalau tanya jawab, surat editorial, surat kiriman membaca Itu semua aku berjalan bersamaan dengan artikel eh, fiksi, komik, komik cergem, Kemudian ilustrasi-ilustrasi yang mengumpulkan Goyong menurutku reproduksi istilahnya tuh jadi abal gitu tuh, jadi ya apaan, kelompok orang tuh gak paling gitu. mundur. ter ada, ada paksaan ada dia undangan juga tapi dia juga meminta dia dijanjikan gitu. meminta orang untuk gitu. relevansi dengan gitu. orang lain gitu. nah jadi kemarin kan aku stop disitu dulu kau nanti uh, flow pembacaan kita akan berdasarkan uh, key apa kata kunci kata kuncinya jadi kata kunci Masih dengan muka aja gitu, nggak apa-apa Ya, langsung yuk Eh, silahkan Oke, terima kasih Mbak uh, Dan, saya akan Lagi saya akan bacakan Nah, setelah saya bacakan nanti bisa kasih sedikit ini ya uh, Background-nya gitu, penampang ya, kuliah Masih pilih Dan kemudian teman-teman bisa langsung menanggapi ya Jadi, ada lima tema ada lima tema. Uh, ini saya mulai dari tema pertama. Ini nanti langsung aja di tanggal setelah kembali memberi penjelasan. Bandung 1949. Ini tema rumah tangga. Kepada Ratu Rumah Tangga. Dalam dunia ini ada bermacam-macam ratu. Masing-masing dengan kewajiban dan kekuasaannya Ada ratu dunia, yakni surat kabar Ada ratu kecantikan, ada ratu kerajaan Maka ada pula ratu rumah tangga Kerajaan ratu yang disebut kemudian ini Ialah rumah tangga yang dinamai oleh bangsa Inggris, Mahligai. Peribahasa bangsa ini mengatakan, "My home is my castle. Marilah rumah kita itu kita jadikan mahligai yang sebenarnya, bukan mahligai yang bilang-bilang, akan tetapi yang teratur, yang sehat, yang tenang, yang sejuk udaranya Semoga-moga buku kecil ini dapat dipakai sebagai penunjuk jalan guna mencapai maksud itu penulis mongga oke yang kedua ya sekalian ya <tong> penghibur hati rumah tangga Apakah yang kurang di rumah tangganya ibu bapak dan anak tidak? Meski tak kaya senanglah juga sekedar cukup tiada curiga Dua, Si bapak orang yang terpelajar si ibu orang yang sedang pintar tak berkelahi anak terajar cukup itu mustahil kelantar Tiga bukan terlalu banyak harta yang perlu saya yang yang perlu saja yang diminta. Baca-bacaan makanan mata menambah ilmu, beserta cinta. Empat. Laki-istri dua sehati selama hidup sampai mati. Anak lelaki diajar pasti, anak perempuan juga mesti Aduh senang dan amannya orang-orang yang berumah tangga dan bersarang Sudah cukup apapun tak kurang, di rumah tangga selalu hilang Enam, oh jiwaku tak ada sehingga rumah tangga yang tak pernah bunda Kesitu pemuda hendak pindah kalau tetap tentu kami muda 7. yang rumah tangga berbahagia, selamatlah di atas dunia. Itulah tahu manusia hidup di bumi tak sia-sia. 8. -sia. siapa yang mencintai negeri, tanah airnya tanah sendiri, patut lebih dahulu berperi di rumah tangga karena negeri Itu kira-kira itu. Pantun-pantun pede itu ya, kepenganan pantun-pantun